lagi dengan bocah 57 apa kabar subscriber baik-baik saja kan semoga selalu dalam keberkahan dan kesuksesan Amin yo cash, cash ini kita kan eh sampai di kanan Dan uh, ini enggak usah, bawa sen balok. Ini situ kan enak. Yo, terang. Apa? Banyak banyak peningnya di sini. Bulus. Wah, tinggalan zaman ya. Naik yang di, naik sana. Ya, Nih targetnya kan ke sawah, ora ke kali, kali bahaya, hah? Buruan oh, apa kali? bahaya sungai ini. Tiba-tiba hujan. naik <tuk ke> sini, ya, yeah. it it it, ayo naik itu, ningsawa sana, Wah kalian sok dramatis, kiri, terus. Terus Apanya Terus